Kemudian juga belakang garis Setelah kita tadi jel -jel diri akan segera jel dimulai Dan juga kita perkenalkan terlebih dahulu Di sebelah kanan wasit Merupakan satu tim Dari depok yang bernama Arsevo <tose> Dengan jadinya biru, hitam Dengan berbedaan situ Kita kasih tepuk tangan untuk Arsevo. <tose> Sementara di sebelah kiri wasit Merupakan satu tim kebanggaan dari desa juga Eddie Penny dengan jersey dia putih hitam dengan kombinasi biru. Kita kasih tepuk tangan untuk Eddie Boni Mujungan. Dan dipersilakan untuk kedua wasit mempertemukan dua tim yang saat lagi akan melangsungkan jalannya pertandingan. Jadi dia sudah ditos terlebih dahulu. di pembukaan tindakan sportivitas yang ditunjukkan di awal pertandingan sebelum kita melangsungkan jalannya pertandingan dan disediakan untuk melakukan pemanasan spike dari posisi 4 dan akurasinya diluruskan. Ya, saya ucapkan selamat datang untuk seluruh pecinta bola voli yang saat ini baru saja datang bergabung merapat bersama dengan kami. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kedatangannya. Ya, meskipun dengan guyuran hujan petir ya, itu dia menyurutkan semangat paciran semuanya untuk melangsungkan ataupun menyaksikan jalannya pertandingan bola voli. Dan kali ini kita perkenalkan nama-nama pemain dari Arsiponimok. Ada Ina nomor empat, Asia nomor 2 Devinta nomor 9 Najwa nomor tujuh, Dika nomor sepuluh, Erlin nomor satu, Ayu nomor lima dan juga Naruto nomor punggung, Li Biru ya Sementara tinggi mencari Edi Menikul juga Ada Ratri nomor tujuh, Ida nomor empat, Bela nomor sembilan, Friska nomor sepuluh, Angga nomor dua Sofi nomor enam, Andin nomor satu dan juga Risma Nomor gugung tiga. itu merupakan nama pemain dari kedua tim yang akan melangsungkan jalannya pertandingan laga pertama untuk kedua tim yang lolos langsung ke babak delapan besar atau pasusnya saya, semi ya, oh, atau besar. Ya, saya ucapkan selamat malam sekali lagi kepada seluruh pecinta bola voli luar biasa sekali di hujan kritik-kritik pasti. Semoga hujan cepat berlalu supaya kita bisa menyaksikan jalan pertandingan dengan cukup enak, tentunya dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kedatangan panjenengan dengan semuanya yang sudah berkenan hadir di lapangan desa Songo Kecamatan Kujungan mana ini merupakan pertandingan bola voli, turnamen bola voli Satria Motor Cup 1 2022 yang diikuti oleh 32 tim putra dan 11 tim putri dan saat ini masih menyisakan 9 tim putri ya ya kalau oh, ada ini tolong dicarikan payung untuk Bezal <laughs> payung untuk hasil. Ya hasil payung kan ini. Siklo trepalku gawanan. gayaran areno payung kan piye Yang cangkem punggung. Ini ya, saya lagi sampaikan selamat malam dan selamat datang kepada seluruh pecinta bola voli. Juga tim dari ke, juga juga, main, ini juga Ini ada ke, ke, ke. juga yang merupakan Satu pemain dari Tulungagung Juga ya Dan juga saya lagi Saya terima kasih banyak merupakan KUIKER Tomo bayar 10 ade kudaran iki piye sing juga maksud gol wae iya gasur Bu bot, Bu Jana. Halo Tonama, Tonama. Ya, Baye nanake ya, Tonama ya, wedok siji dadi kurawa. Oke. nanti di jam kedua jangan ada lewat kan Satu pertandingan beli wes putih kampak Mahkota remaja, Panggul Barang Panggul Barang ya. Ya. Merupakan dua tim yang berlanggar dari langgar untuk servis terlebih dahulu Wayah turu kau Masing-masing saat lagi jepret pertandingan akan segera dimulai dan wasit satu kami akan dipimpin oleh seorang adi basa pamungkas, merupakan wasit yang mempunyai ajian segorok. Sementara wasit dua kami ada Tommy Sasongko. Iya dan jadinya pertandingan jepret wasit dua. Dan juga socapkan selamat malam Terima kasih banyak kepada seluruh pecinta bola voli, Meskipun terkena terpaan tingginya angin malam Ini merupakan hawa-hawa iblis di jam-jam goib saudara-saudara <laughs> Ya, dan juga socapkan terima kasih banyak Selamat datang, selamat malam kepada pecinta bola voli yang baru saja masuk Dan juga uh, di... Pemimpin utama jika sudah ready Dipersilakan untuk menuju ke belakang garis Barang saat lagi pertandingan akan segera dimulai Ya, sekali lagi 6 utama Dipersilakan menuju ke barang garis Prediksi-prediksi Anda Siapakah yang akan benar memprediksi jernyata pertandingan Siapakah yang akan menangkan pertandingan Bola itu pula ya, Tidak seperti semulus prediksi kita kadang-kadang ya, Juga uh, uh Masih ada yang masuk Socapkan selamat malam dan selamat datang Westi. Luar biasa sekali ini merupakan pertandingan di yang ketiga ya, yang ketiga tim putri. Bahwasanya sudah ada dua tim putri yang kubur atau kalah. Kali ada sakitawa wasarn yang sudah dinyatakan kalah. Iya lari hilang. Bung suara wong tol. Semangat, tuh! Oh, ojo menengai tengah ini, masing dan kita kasih tepuk tangan yang meriah. Penonton, yeah. sing tepuk tangan satuannya, dua ribu empat puluh oke, oke, oke, Pak. no hahaha ini, ini, ini, yang So, ini, ini, ini, bintang ini, ini, ini, ini, Walah, oh urasa pemain nabi hati, cukup nih, Mugi V. Lenggong sel, V. Gampang, dong, sampe nembaknya. Mugi Bimblundu. Ya, bola pertama waktu yang di Medium nomor 7, rak 3, rak 3 servis. Listrik dari Naruto, kurang begitu bagus, kita. Tas yang, ribol, jombar, gading, cuos, masih ada Naruto. Berbahaya open smash masuk. Luar biasa sekali ini open spike dari seorang Ina. Ina solo, Pak. Samantha. Payoh Service De diterima dengan cukup bagus di tinggikan. Pay tribal. Naruto basia Ina luar biasa sekali spek dari kita tidak mampu diterima oleh pemain nomor 24 yang bernama Ida dan kali ini satu pemain yang memiliki lengan cukup besar saudara-saudara Devinta to yang hampir gagal dan ini dia yang saya katakan gagal receive yang tidak keluar oleh pemain nomor gugung 6 yaitu pemain yang bernama Sofia laju 3-0 Servis berada di luar tiga satu ataupun satu tiga pemain nomor punggung sembilan Bila titri Durang bro rong. servis dilakukan ambil bola cukup Ranggo angkat Bila masih ada satu tribal Naruto Tasya masuk poin bertambah menjadi empat satu untuk ungulan Arsifu Depok para Ibar Rahbayu untuk girang lari. Bola oh, yeri tunggu ni angel. Servis diterima cukup bagus. Oh ditikung masuk. Langsungkan bola. Ah, hampir saja gagal. Tinggi datanya Ida, tribol ball. Diambil kasi omancur masih dapat dikembalikan berbahaya open ida berada di luar lapangan 5 1 juga pertandingan ini direkod oleh karisma hadi. Ya, karisma Hadi Channel youtubenya Indonesia. Bisa di-like, komen dan subscribe, Bosku, gratis, ya. Itu juga bisa mengembangkan perbola yang ada di kunjungan tergalek. Spike! Oh! Gagal lagi di Bendung. 6 1 dan tim out diminta tim out. Juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bolo Wedus channel YouTube. Oh banyak sekali channel YouTube, channel YouTube yang biar ya. Asmoko. Ya, kita kembali ke lapangan masih bersama karisma hd channel youtubenya pak yakni masuk tasya rosmala nyu polisi yang begitu bagus angka tinggi spike tidak terlalu keras menyentuh pembatas dinyatakan keluar oleh wasit poin bertambah menjadi 7-1 kembali tasya rosmala kawwila wile kasar rosmala Servis diambil India kasih back spike Naruto tiduran Naruto 27 Friska service bola tanggung masuk tidak kasih umpan spike tidak terlalu keras berada di luar lagi-lagi ini jebolan bola yang diberikan oleh seorang Angga poin delapan dua berganti Ina yang akan melakukan servis Ina Pelakukan sudah oleh seorang Ina polisi dari Ida, sundul bola narutup ah! pasti ya, harus bertabrakan dengan pemain nomor punggung 5 yaitu pemain yang bernama Ayu Angga Wakit upangah Runo yang gak ingin cemam bisa lihat awal, ingin cemam bisa lihat saudara Alexis Sanchez. Habis-habisan <klihatan> itu. <klihatan> Servis dilakukan. Open spike ditahan bola tanggung. Bah gagal lagi. Poin bertambah menjadi sepuluh tiga. Sepuluh tiga untuk keunggulan. Tim dari Arsi, pun di Mpok Panggul, servis dari Erlin tidak masuk. Pukulan servis yang dilakukan oleh seorang Erlin tidak masih belum cair. Ini permainan dari anak-anak. Edi Penny Munjungan tidak seperti biasanya. Sebuah open space masih mampu diambil sebuah oman ditikung masuk kali ini bola tanggung tercover ditinggikan satu sentuhan tipuan masuk spike langsung ida selamatkan bola friska tipuan lagi berada di tikung lagi di cover lagi diangkat lagi Ditikung lagi di -cover lagi diangkat lagi, di lagi dan bola tanggung masuk ah sayang sekali pemain nomor punggung 7 kali ini najwa sihab melakukan pelanggaran Ida lakukan servis sudah Ida ambil bola. atas ya luar biasa sekali spek dari Najwa poin bertambah menjadi 11-5 dan kali ini berganti pemain nomor punggung 5 yaitu pemain yang bernama Ayu Ayu serve berada di luar akhirnya ditendang saja Diana pulangnya ada Danang Lawi. Peluntungan raba-rabaan. Karu Servis. Suabi bola kali ini masih Devinta masih mampu terpendung cukup rapat. Kasih lagi spike tidak terlalu keras. Ini berbahaya. Cus! Ida selamatkan bola kembali. Angkat. Titikung masuk. Oh, masih mampu tahan Sebuah pun Devinta. Wow! mampu terbendung oleh Widya Santri Ratri Nirmala Sari masuk uang uh, jenak nih kan di habis uang saya hasil lagi back ditahan berbahaya kali ini back attack Angga masuk Naruto Tasya Devinta berada di dalam lapangan 12 7 satu semai keras dari seorang Devinta Ya, yang terus dipandang oleh seorang kasno kasno rakan kedefnya wang kedefintah kedef wang besti, ratri baik. masih ada satu penyelamatan bola diangkat kali ini beketek berada di dalam lapangan beketek yang dilakukan oleh seorang pemain yang bernama Najwa yang kali ini akan kembali mengambil servis tanya dua oh, oke okay. pantulkan saya dipantulkan satu dua tiga lalu servis dilakukan oleh Najwa, Indah selamatkan Friska kembali, spike dari Bella berada di dalam spike dari seorang bela sehingga mengubah angka menjadi 8 13 berganti ratri, Oh, lakukan servis sudah ratri, diterima dengan cukup bagus, sebuah quick kurang tinggi dan taskball 14 8, 4 eh kasno Hero devita servis ketir-ketir servis dilakukan rusip yang bagus agak tinggi Tos. tasya dan ruto tasya bktk devita masih mampu ditahan ditinggikan triple dari bela dan sayang sekali lagi-lagi mengarah kepada seorang kasno 15.8 kasnoi kucang-kucangnya ora konsentrasi aduk asno servis oh I berada di luar lapangan 9-15 pukulan servis yang dilakukan gagal berada di luar lagi konsentrasi penuh bela melakukan servis sudah bela sudah dilakukan ini naruto risik yang bagus angkat Inas spike ditahan oleh bela friska angkat tinggi ratri triple masih bisa diterima devinta angkat lagi quick spike masuk luar biasa sekali nih main multi payment bisa open vertical jumping juga ada quick spike dan kali ini pas ya. Tasya servis diterima dengan cukup bagus sekali angkat Atri dilakukan diterima cukup manis angkat lagi Chua Sina diselamatkan Friska angkat bed dari Ratri ditahan Tasya Chua ditikung masuk poin bertambah menjadi 17-9 sangat jauh sekali tertinggal 8 angka tertinggal Tasya yang kembali melakukan servisnya TASYA diterima kurang begitu bagus selera Ratri. sehingga mengubah angka menjadi delapan belas separuh angka tertinggal tentunya sangat jauh sekali untuk dikejar dan saya ucapkan selamat malam selamat datang kepada seluruh pecinta bola voli yang saat ini menyaksikan jalannya pertandingan di sana juga ada bot de padas kempal yang menyaksikan ini tidak lain adalah seorang martonah kali ini masih bisa ditahan sebuah umpan tinggi dan COS disempurnakan dengan pasir yang indah dibalas ada satu penyelamatan ida masuk sepuluh delapan oke service friska naruto membangkan oh tribal diterima friska Enggak Cuk naruto penyelamatan yang ah yang sekali tidak mampu disempurnakan oleh seorang pemain nomor punggung satu pemain yang bernama Erlin dan kali ini kembali Friska yang akan melakukan servis sebelah 18 apapun masih bisa terjadi di pertandingan kali ini bola kut yang cukup sulit diterima nah, ini bank attack dilakukan bila selamatkan bola diumpankan tinggi sebaik tidak terlalu keras lagi sebuah ompan Ina melakukan ribau dan berada di dalam lapangan Ribau dari seorang Ina mengubah angka kedudukan menjadi 19.11 untuk keunggulan arsifu di panggul Nomor 4 Pemain yang bernama Ina melakukan servis receive dari ida sebuah open back space menukik tajam masih mampu diambil dibalas sangat tajam masih ada ida naruto pas ya cuas na gagal sampai poin bertambah pindah bola untuk edi 19 munjungan 12.19 No service ambil bola bagus agak cus tidak terlalu keras masih mampu ida baik dari ida bola tanggung kali ini sundul saja masih bisa sebuah obat tinggi cus wow diselamatkan kali ini dibalas dari belakang tipuan masuk apa yang terjadi selamatkan bola dia oh gagal kali ini yang dilakukan tiga belas sembilan belas tiga belas angga servis angga ya Spike baik ditahan lagi Bila? lagi angkat maksudnya ke belakang triple dilakukan cover bola cukup bagus angkat lagi Spike ditahan lagi ini umpan ke belakang angga back, and back ditahan lagi sebuah umpan Spike wow Luar biasa sekali, natua Wow. poin dua puluh tiga belas, dua puluh tiga belas, servis oh, oh gagal, oleh saudara kentang, mampir menggodang dengan kentang, Wah, mampir buat satu, oh geombarkan, spike ida masuk. Poin empat belas Servis masuk. Ida, luar biasa sekali ini servis dari seorang Ida. Ida servis, wow. cukup sulit. Ah, ini dia terlihat bola pelan tapi simbah bermain di dalam bola tersebut tim off. Ya, itu enam belas dua puluh satu. Ida melakukan servis. Udah, Ida, wow, Devinta. Kasino, dengap, dengap, Devinta, nyemain, oh, anggap dia Vinta. Ah, as long yuk, dengar-dengar tinnya. Oh, boleh jadi banyak mas Mesfil. penting lah, orang rasional. ya coba dong, gas lagi service dilakukan receive yang ah, kurang begitu bagus triple dari Vita ida Asia open spike wall dengan kekuatan 6,7 sekali liter tak sampai ceblok belawi gempa tektonik service lagi lagi ida memborong angka Yokumang ketoi pelan tapi simbah bermain di dalam bola tersebut. Ya. <laughs> Servis lagi Naruto Azionban seiko masuk 2219 3 angka lagi mampukah dikejar dan kali ini nomor 5 Ayu Ayu self ida Azionban belas SPIKE yang berada di dalam lapangan 20-22 masuk di angka-angka krusial -angka set yang pertama bagi servis dilakukan diterima oleh Naruto kurang begitu bang 21-22 supporternya Arsepo bon Depo mana Arsepo bon Depo? Oh kan Depo KB sama ini mbak Edi Mani oh, ditikung ada cover Kasih Oman, 22, sama. Ini, sempat tertinggal 6 angka, 7 angka saat ini Imbang Harus lebih tenang Lebih fokus Servis Diambil, Kasih Oman Devinta, tidak masuk Devinta 23 22. Ya memang cukup sulit sekali. Bila servis Naruto angkat Ino ditahan paling Oh, gagal dan poin berbabak menjadi 23 sama. 23 sama berbahaya Ini seorang indah sudah berada di posisi 4 Harus lebih waspada Servis Poesif yang bagus Angkat Oh ada cover masih bisa sebuah umat maksudnya tribol dilakukan jauh diterima lagi angkat lagi Ina tribol pasing kurang begitu bagus yang saya terkejar bola dari belakang Ida ditahan berbahaya kicap-kicap 24 23 timah di minta sudah habis di jadi setiap pertama bestie Ya, kita kembali ke lapangan Arsevo. Depok tim yang selalu berada di finalis ketika ada di turnamen-turnamen kecamatan Pangulo. Servis dilakukan. Hasyom tadi spike. Diambil Hasyom. Yes! 25-23. Oke. Okay memang RC pun merupakan satu tim ya ini aku kerubah dengan jenny RC pun di final-final juara tiga maupun juara satu ya seringkali saya yang kita pemainnya bukan yang ini loh ya. singwis alumni alumni pemain ini kalau mau ini, ini dia jahit. Oh yeah. selamat malam Pak Ribut, luar biasa sekali. Pak Kira Pak Ribut datang, Pak Ribut. Tungwas! Arsifu Coss! Tonah minggu. Oppo, Oppo, bengok belas Oppo, Oppo, Oppo, Oppo, Oppo, Oppo, Oppo, Oppo, Comment. Oppo, dicek. Oppo, Oppo, Oppo, Oppo, juga bola pertama untuk Oppo, Oppo, Oppo, oke Oppo, Oppo, Satu kosong Najwa Servis Angga Spike Di blokker dekat cukup rapat Poin pertama menjadi dua kosong Dua kosong Servis Masya Oman Duas yes! fastball kali ini poin 1, 2 Bela servis Bela tidak masuk pukulan servis dari Bela 3, 1 Devinta servis tidak Hasio Omat, Radris masih mampu diambil angkat ditinggikan kali terima Diterima dengan cukup bagus Kasio open baik Diselamatkan Omat ina Lagi-lagi seorang ina 4-1. ina Samantha. Apa enak wah oh gini Samantha. Pak Robi Ikowat. Ogil oh, iya, di tikung ada cover, kasih quick maksudnya dan ah luar biasa sekali, lima satu, lima satu kedudukan sementara, supporter daerah koner pila jongkok deg, oh just masih bisa. Selamat lagi Inas Spike berada di dalam lapangan 6-1 seperti di set awal tadi sempat tertinggal banyak, Aben mampu, -mampu mengejar tiga sehingga tadi sempat imbang di akhir akhir set yang pertama tadi ya servis dia ambil aga spike masih ombandkan, close berada di luar tutu tutu oh namanya To ini birunya itu namanya to Naruto. Service to waaay joss luar biasa sekali vertical jumping spike yang dilakukan oleh seorang ina membuat seorang martonah terdiam servis Azio back, cuas oh ditikung ada cover tendangan salto Ina, dilangsungkan apa yang terjadi gagal dikejar poin pertama menjadi tiga tujuh tiga tujuh kedudukan saat ini service Bajua, Pasia Ina lagi-lagi Ina memiliki kualitas West yang cukup indah 8-3 dan saya jauhkan selamat yang singkat jaya pertandingan kepada seluruh pecinta bola poli yang sudah datang servis ambil berak orang begitu bagus ditinggikan free ball positif yang bagus angkat jual-jual poin bertambah menjadi 9-3 untuk keunggulan Tim Arsivo Depok Ina yang akan kembali melakukan servisnya lebih fokus lagi Ina Solve diambil Angga Ida Bela Tribal. selawat dan bulan Naruto Asia. naik berada di dalam lagi sepuluh tiga tim up diminta tim out. Tim Ina, tim out. <laughs> karsifu juz oke okay. semangat dulu. Ina servis Ina ambil bola cukup bagus Ina spike poin empat sepuluh tipat yang berhasil Pak Surat langsung mendapatkan angka Pak Surat Fatih Iya, ke belakang. Nasua oh. tidak berhasil sampai lima sepuluh. Mencoba mengejar ketertinggalan pelan pelan saja. Pelan, -pelan. Ya, service. Polis oh, si yang begitu bagus semua oman, siapa yang diberi tidak begitu jelas kali ini, kurang begitu siap, angkat lagi, Bella lakukan dibuat, jika dan gagal kali ini, lima, enam, sepuluh. Oke. Okay. Lai service. Oh. Ditinggikan kain Asia, ribau. Sawat gad bola gad ida tuju sepuluh tim aset diminta oke okay. <tik> ai indahnya lapangan desa sobo oke gun oh, berada di luar lapangan 117 117 <tis> <tis> service pas ida oh tasball 8 11 lebih tenang lebih fokus saudara-saudara. Soft service, servis. spike gagal diselamatkan 12-8. Nah, itu pelatih dari Socran pemain yang Sofi tadi ya. Baik servis Ambil ah, bola bagus sekali semua Ida Spike Ditahan, ditinggikan Tribal Diselawatkan, angkat lagi Spike masuk, Tasya Ah, gagal kali ini Buah yang diselamatkan oleh Tasya 9-12 Ini kelihatannya Tasya juga senang hujan-hujan Servis Bagus Bagustasia nggak back back ditahan namun sayang ratri gagal 13 sembilan service ambil bola masih empat tinggi bela mudah ditahan nggak Devinta berada di dalam lapangan Devinta. pedagang untuk servis pas 15-9 iya. lagi servis lagi idam asyomacos di luar lapangan 16-9 Timat diminta timah. Oke. back berada di luar lapangan 10 16 10 16 oh, servis ambil bola cukup bagus kasih umpan joi ina luar biasa sekali ini open swipe dari seorang ina celananya sama, sepatunya sama, kau kakinya yang enggak sama Trial, hai, tinju masih bisa hai, hai, Oh hai, hai, hai, di hai, hai, 40 Ina lagi-lagi Ina. Dihajar habis-habisan oleh seorang Ina. 1910 service 10 Servis ditinggikan ribol. Naruto Ina masih dapat dijangkau three ball diterima kembali umpan ditahan Plus. masuk 20.10 20.10 20-10 saudara pemain nomor punggung 9 Devinda Devinta De service ambil bola itu kurang bagus sudah diterima Sahabat bola Ina lagi umpan back attack, ditahan sebuah umpan tinggi tipwa terlalu tinggi umpan yang dilakukan tiga berubah menjadi 21-10. Oi. Defit. Berada di luar Pukulan servis dari Devinba. Devinba. hasil ompan spike. Oh, gagal ditahan. Harus menyelam. Lagi lah. Contohnya lewat paruh langsor langsor maktes maktes woi oh, mati bisa kali ditipuan gagal dilakukan oleh sofi yang memang bolanya terlalu ke dalam saudara Oh, kita servis ambil bola Deo oh, tidak berhasil lagi sebuah risiko yang gagal 2312 ya sedikit melepas kekuatan dari pemain pemain Edi Benny kunjungan servis jauhan berada di luar 1323 1323 mempergukung 2 Angga Naruto Tasya Ina masih mampu dijangkau dilangsungkan Naruto angkat back masih bisa sebuah obat spike gagal kali ini dan poin 24 13 set point untuk tim dari RC Bu Nipo Panggul tapi lagi Ina melakukan servis Pasal 25.13 mengakhiri pertandingan di setiap yang kedua untuk keberangan tim Arsipul Depok. 20 Salah Oh, ada bergerak pemain. 5 10. Siap. Jangan ulah oh gagal. Defin tidak. Azabar, Spike masuk. Satu sama. Oke Servis. Wah, beberapa gusar Nato, untuk Baik, masih bisa Ina. Di selamatan lebih cukup menyakitkan sekali sebuah tikungan yang begitu tajam dan sangat menyakitkan saudara-saudara dua sama. Servis fisca. Naruto, ombat tinggi, angga tidak masuk, tiga dua, tiga dua kedudukan sementara. Sekali lagi pertandingan di direkam oleh channel YouTubenya Karisma Hadi. Bisa dilihat di view ya, dilihat di Karisma Hadi. terus bisa di subscribe, like, comment. Oh! dan apa yang terjadi kali ini tim Auk ataupun maksud saya melakukan pelanggaran menyentuh jalan net main nomor pokok apa Ina service sudah waru Ina Ina hasil tinggi spike Masuk ditahan diopan Pasti ada obat lagi Angga Tinggi Naruto Kasih omban lagi Cus! Dari belakang terbang Begitu tinggi Ini merupakan pemainnya bernama Ina Yang kembali akan melakukan servisnya 5-2 3 angka tertinggal Sementara harus lebih konsentrasi dan tenang Servis dilakukan oleh seorang Ina uh, Suos Bela Bola tanggung Masih mampu dikembalikan di yang bagus, sangat wow, terbendung cukup rapat kali ini oleh seorang Shopee. main nomor 2 Angga Angga servis Naruto hai, hai, wow luar biasa sekali ini kemampuan dari pemain nomor pemain nomor mengambil bola hai, dan kembali nomor satu yang akan melakukan kembali, lakukan kembali, diterima oleh Bila, Asiom Bandinggi, Spike ditikung, ditendang, di cover, dan gagal. Kali tendangan dari seorang 3, main yang baru dimasukkan di set yang ketiga oleh tim dari RSVU, Depok Panggul. Dan kita kembali ke lapangan lagi, 4-6 sepetara CP sampai dilakukan ditendang, ditikung ada satu angkat, Spike langsung ditahan lagi Tasya kasih over David masih ada satu penyelamatan bola angkat lagi ditikung lagi cover ball tinggi ke belakang back ah, kali ini back attack gagal yang baru saja dilakukan oleh seorang Erlin dan kembali 5-6 dukungan sementara servis di diaquare Sofi sudah ada Sofi kali ini angkat dan tahu menyentuh joret 6 sama Ya, 6 sama Sekarang saat ini lebih fokus dan benar Service dilakukan. Tapi lantas tujuh enam. Jarum tujuh enam. Aku beri satu permintaan. Jalur nomor songol. Lalu kita ganti pilar luar biasa sekali memang kemampuan dari pemain nomor punggung 4 itu menyapa Ina dan servis dilakukan kembali dibiarkan karena memang berada di luar lapangan bukulan servis yang dilakukan oleh seorang Bika poin bertahunnya 87 87 servis dilakukan sudah servisnya Naruto Tasyaupun Spek David luar biasa sekali bang open dari Devinta, wah ya sembilan delapan. Rajua. Oh. Ya akan kembali melakukan servis Narajua. Dilakukan <tuh> sudah oleh Rajua. Wow, gagal Radri. 10-8. Udah ngene iki nek mekne sekang bablang. tim updet diminta 11 8 membusi tertidur oke okay, kan masih diladup oke okay. kita kembali ke lapangan lagi saudara kembali kita lanjutkan servis diambil cukup bagus rasio oven baik, masuk ditahan sebuah ban kali ini dilangsungkan cover ball angkat di berada di luar kebet dari bela 12.8 Najwa, serve. Ambil bola begitu bagus ditikung tidak berhasil melewati kokohnya seorang Ina 13-8, 5 angka tertinggal. Harus dikejar oleh pemain-pemain dari Eddie Wendi Bunjungan. Servis Ida didigikan spike. Kok oh, masih bisa. Trible dan apa yang terjadi kali ini 4 kali sentuhan. Poin sembilan tiga belas sembilan tiga belas servis ambil bagus angkat quick spike Devinta wajar sekali Kasnoi nyawang Devinta mesah mesem TV nyawel lo guys Oi Devinta tidak Asia omban spike poin bertambah menjadi 10 14 10 14 bola bagus, spain, tidak masuk 11 14 11.14 Di servis Ambil bagus angkat Spike ditahan 12.14 12.14 Kerudukan saat ini Servis naruto kasi omban inau harus lebih tenang berhati-hati lagi 15-12 dua belas raja oh, agak ya, cuas diselamatkan Obat lagi nih, Devinta. Lagi-lagi Devinta. <tik> Servis Besti. Oke, okay. Oh, berada di dalam lapangan tiap usia ukuran diri. Obi Soli malah ngapus ya tiga belas enam belas servis kurang begitu bagus ditinggikan spike ditahan tinggi angga masih ada satu penjelapatan bola ditinggikan spike taswell kali ini poin tujuh belas tiga belas tutup iya Servis lagi, oh, spike ida, selamatkan ombat cus ida, kasih tivoan langsung, ombat lagi, spike ditahan oleh ratri ida, meninggikan bola tribol dari Angga, baru tu Tasya, juos. Kamera, jolo, Service, oh, angkat spike tidak masuk poin lagi. 19 belas tiga belas 19-13 Servis. Pas ya obat masuk. 14-19. Pas oh, kan ngarep masih ada satu penyelamatan bola diangkat lagi Spike dari Ratri ditahan Ompan Spike masuk Ali ini masih ada di tinggung coverball di kan. Spike tidak, masuk 20-14 saudara-saudara 6 angka tertinggal Harus lebih tenang dan fokus lagi Servis Tiang diterima gas 4 gagal ida 21 14 21 14 lagi servis 22 14 22-14 untuk keunggulan rc depok lagi servis wisit yang bagus lagi 23-14 keunggulan besar dipilih oleh rc depok lagi so apa-apa ngapong ah, match Point 24 14 service 14 15-24 15-24 14 14 14 Larut doa Devinta. Hasil dua bola ditinggikan kali ini tidak masuk dan akhirnya kemenangan telak 3 kosong didapatkan oleh tim Arsifun Depok. Dan diberikan untuk selamat bersama dengan pemain cadangan juga ikut selamat lesti semua. Oke. Okay? Saya ucapkan selamat untuk Arsifun Depok dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk KDPN juga yang sudah melakukan perlawanan dengan cukup luar biasa. Di sisi kesian, program ini telah mencapai 10 pas, dan ini semua